Promo 0 persen udah. Promo apa lagi bang? ya Tadi kan bunga 0 persen. Bunga 0 persen. DP 0 persen om. Oke, okay, DP 0 persen. Nah bayangin teman-teman beli mobil dengan DP 0 persen. 0 persen, pakai DP. Oh, pakai DP, <tuk> tapi itu khusus pakai Bayasi om, Bang Syariah. Bang Syariah. Itu paket PNS om ya. Heeh. Ah. Oh. Yang DP 0 persen. Mm. Nggak pakai DP tuh. Tanpa DP om. Oh. Jadi om tinggal telepon Alfred bukti oh. SPK langsung kita mobil r3 semua unit om semua unit di oh, laga <laughs> alat lo sebenarnya kalau paket 0% itu bisa di tiga empat tahun tiga empat tahun untuk PNS bisa oh ya bisa om. oh tuh buat teman teman yang PNS atau BUMN ya Betul. ada yang lebih menarik om oke okay. itu Alfred kasih DP suka suka om DP suka suka DP suka, -suka. jadi teman teman mau DP berapa aftrkasi oh masuk DP suka suka saya nggak ngerti tuh ya misalnya om mau beli sama Alfred saya mau DP satu juta bisa DP lima puluh juta lebih bisa om oh, iya. <laughs> DP 1 juta bisa. Bisa, oh. aduh Kalau DP 1 jutaan seorang berapa bang? Pengen tahu bang? Kalau buat teman-teman, naver kasih yang lima tahun tiga koma enam. Tiga koma enam. DP sejuta, tolong. Empat tahunnya bang. Empat koma satu, tolong. Empat koma satu an, Betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Derosa Auto. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa Auto. Buat teman-teman juga yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi seputar otomotif yang tentunya bisa merekomendasi buat teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau direview, dibantu pasarkan agar bisa menjual dan bisa merekomendasi lebih luas bisa menghubungi nomor telepon saya. Dan juga kebetulan kita lagi memberikan informasi-informasi yang tentunya bisa Bermanfaat buat teman-teman, yaitu promo seputar Suzuki yang diskonnya nggak kalah gede dan DP-nya pun sangat ringan, maupun angsurannya yang lebih penting sangat terjangkau. Buat kantongnya, teman-teman, Dimana ya gerangan kira-kira di Suzuki Polo Gadung bersama Bang Alfred ya? Om, gimana Bang Alfred? Baik, sehat ya? Sehat, om. sehat. Hari ini cerah banget ya? Waduh, cerah banget ya? Luar biasa, cerahnya. Luar biasa, pas nih Om pas banget dan juga kita lagi ada promo yang sangat menarik ya Yo. yang tentunya sangat besar Nah buat teman-teman diberikan rekomendasi bersama Bang Alfred tapi sebelumnya kita perkenalkan diri nomor telepon beserta alamat kantor beliau silakan Oke teman-teman perkenalkan -teman. saya Alfred sales di Pulau Gadung nomor telepon saya di 0812-1919-4907 Tersambung ke WhatsApp ya bang ya. Iya langsung ke WhatsApp saya. Nah, dan juga bisa melayani malam-malam sekalipun bisa ya. Oh bisa diatur. Bisa diatur ya. Affet melayani untuk test drive di rumah, kantor ataupun tempat tongkrongan. Nah, tongkrongan teman-teman mau di mana aja bisa ya. Betul om. Bang untuk layanan service abang bisa mencakup daerah mana? Jabodetabek atau luar Jabodetabek sekalipun bisa, kira-kira. Nanti Affet bantu bahkan di luar Jabodetabek. Oke, kita ada produk mana nih kira-kira yang paling bagus buat pemirsa semua nih? Sebenarnya semua produk bagus, Om. Sebenarnya kalau sama AFET semuanya luar biasa, Om. Oh gitu? Betul, Ya, tadi biasa jadi luar biasa? Luar biasa, bisa diatur semuanya. Bisa diatur Dan semuanya. yang paling penting, Om, okay. data Afet bantu, Om. Om. Kita ke, ini nih, nah, mobil mungil yang murah tapi berkualitas. Ini mobil goib, Om. Mobil goib? Mobil goib. Kok bisa mobil goib? Saking lakunya, okay. inden terus, Om. Oh, inden terus? Iya. Tapi sekarang inden nggak masih? kalau di Suzuki Pusat bisa kita bantu Om. bisa dibantu bisa dibantu walaupun Inden cepat dibantu cepet, ya karena kita pusat Om oke nah teman-teman kita ada ekspreso ekspreso itu yang kata Bang Alfred goib karena apa goib, Om karena Inden ya ini sampai dua bulan bahkan tiga bulan betul Om tapi di Bang Alfred diprioritaskan bisa dapat seminggu enggak usah seminggu, om. cepet om. kita oh, ya? pusat om. Oh gitu. Musuki pusat Indonesia di Pulau Gadung. paling prioritas. aman om. Oke, itu dia teman-teman. ini -teman. mobil-mobil inden dari pertama launching sampai sekarang masih inden juga. Ya? di tempat lain inden tapi di Abang Alfred insya Allah nggak akan inden. betul. Oh. OTR nya besar tipe-tipenya bang, silakan. jadi om sebenarnya Alfred mau cerita sebentar om kenapa okay. mobil ini laku banget om. Oke. Okay. jadi ada di pameran-pameran kemarin yang kita nggak usah sebut ya. Iya. mobil ini bisa mengalahkan yang sebelumnya lebih laku om. Brand yang sebelumnya lebih laku Oh gitu? Bahkan brand tersebut sekarang diupgrade mobilnya Oh Gara-gara gak bisa bersaing di kelas 1000 cc sama kita Oh sama Suzuki. Khusus Espresso? Khusus Espresso Om Dan brand itu brand merek lain? Wah itu Ya itu kompetitor om. lain ya? Betul Om Oke okay. Nah kalau kita bisa dibilang Espresso ini Selain irit, kualitasnya bagus banget Om Oh iya yeah. Hmm cara kualitas? Kualitas nggak usah dipertanyakan Om oh makanya espresso. laku ya betul, laku sekali iya. pasar nggak bisa bohong pasar nggak bisa bohong datang nggak bisa bohong benar, bisa bohong. benar. <laughs> oke kita dimulai dengan espresso yang manual di harga 168 juta 300.000 ribu 168 juta 300. 300.000 ribu oke okay, ya manual ya metinya untuk yang agesnya 178 juta 300.000 saja 178 juta 300.000 300.000 300. 300. ya luar biasa sangat terjangkau terjangkau banget di bawah 200 000. jutaan betul belum lagi cashback ya nah, nah itu, itu, ya, itu dia berapa sih cashback bisa sampai 10 juta Om bisa sampai 10 juta mm. tapi bisa lebih lagi dong dari 10 juta langsung kontak Alfred aja langsung bisa diatur Oke okay. tuh di kontak Bang Alfred iya. Insya Allah juga mulai dari 15 juta aja dong. 15 juta bisa Om langsung dimulai dari 3 jutaan Mantap banget om gile kira-kira kita mau nego-nego lagi DP masih bisa ya tinggal atur aja ngobrol ya nah itu dia teman-teman nggak -teman perlu khawatir telepon Alfred aja oke okay. langsung hubungin Bang Alfred siap oke okay, selanjutnya kita ada Suzuki Suzuki R3 ya. silahkan dijelaskan otr, -OTR nya jadi GA cuman kita cuman ada satu tipe di okay. GA itu di dua juta dua Oke terjangkau ya. Terjangkau bang. Silakan yang GL nya. Kalau yang GL di manualnya dua ratus juta enam ratus juta. Oke yang metiknya. Yang metiknya di dua juta enam Oke itu yang metiknya GX nya so. yang nah, manual. Nah GX yang manual. Hybrid. Kita berada di dua ratus tujuh puluh juta empat ratus jutaan. Tujuh puluh tiga jutaan. tiga. Oke, okay. metiknya. Yang metiknya di dua ratus delapan puluh empat Oke, silakan. Yang Untuk yang ini om, yang sportnya. Sportnya. Tipe tertinggi nih om. Tertinggi. DR3. Betul. Di manualnya kita buka di dua ratus juta empat ratus juta empat Oke, yang metiknya. Untuk yang metiknya dua juta empat Masih di bawah harga di bawah harga banget om. kita Suzuki mengeluarkan hybrid pertama om. Hybrid Masih, pertama om. bener dan juga untuk fitur-fiturnya enggak kalah banyak ya wong bersaing bersaing banget om. Udah, udah terbukti Om paling anak dipakai loh dari dulu keluar sampai sekarang ya mobil keluarga banget om. betul family nah, car nih Om kita pengen tahu diskonnya berapa Bang kalau kesepakatan. sepakatan tinggi banget nih, Om ini bisa berkasih di 30 juta 30 juta tetapinya nih Om Oke okay. bagi tujuh penelpon pertama setelah channel ini naik tayang Oke okay. ya? kalau setelah itu kuota habis ya tapi kalau <laughs> bisa nambah lagi dari 30 juta boleh ya Bang bisa diatur bisa diatur ya. dulu yang iya. penting enggak dikonfirmasikan di sini tuh boleh belak-belakan juga dong Yol, enak oh, loh enggak boleh Yol. iya Iya. ada etik. Insyaallah diberikan nah, diskon terbaik tapi khusus menonton om aja ya Diberikan yeah. terbaik ya sama bang alfet betul nah, paketnya apa diskonnya kita udah nah sebenarnya untuk kan. uh, paket Suzuki sama Alfred gampang banyak, teman-teman. Oke, okay. yang pertama, teman-teman bisa, kalau misalnya cash bisa diatur dengan paket-paket yang tadi, tapi mm. kalau misalnya teman-teman mau yang diskon yang gede, saya bahkan sampai bunga nol persen, Oke, okay. ada bunga nol persen, bunga nol persen, bunga bunga nol persen, Setahun ya, enak, gak sampai setahun om. 11 sebelas bulan, sebelas bulan. Menurut Dan banyak banget, memang om, om. Oh gitu ya, daripada teman-teman beli mobil cash mm. langsung tanpa mm. asuransi, betul. Ini paket DP lima puluh persen, betul. Bunga nol persen, kita kasih asuransi bener, Om. Oloris lagi, okay. tapi Oloris satu tahun. Oloris satu tahun, benar. Berarti pengertiannya dari OTR 290 dipotong diskon lagi, nah 30 juta sekian, Itul. ya kan. Nah, baru itu dibagi 20, 50 persen. Bagi 50 okay. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Kurang enak apa itu? Benar, luar biasa. Promo 0 udah. Promo apa lagi, bang? ya Tadi kan bunga 0 Bunga 0 Sekarang DP 0 om. Oke, okay. DP 0 persen. Nah, bayangin teman-teman beli mobil dengan DP 0 0 persen, so. pakai DP nggak pakai DP tapi itu khusus pakai om bang Syariah bang Syariah itu pakai pens om ya ah. oh Yang DP enam persen nggak mm. pakai DP tuh tanpa DP om oh. jadi om tinggal telepon Alfred booking ah. SPK langsung kita beli tiga proses semua unit om semua unit di lega alat lo Alfred angsurannya berapa sih bang kalau mau beli ginian tanpa DP bang pengen tahu bang kepo saya nah, bang ini bisa di 5-6 jutaan um. 5 tahun-6 tahun, tahun. tahun yang Sebenarnya kalau paket 0% itu bisa di tiga empat tahun tiga tahun khusus PNS hmm. bisa Oh ya bisa um. Oh tuh buat teman-teman yang PNS atau BUMN ya betul di sarankan telepon Alfred aja diberikan promo yang terbaik DP 0% Oke, Oke. nanti ada syarat dan ketentuan Om um. Oke paket, telepon langsung um, sama-sama Persisnya, data harus bagus ya, bisa menunjang. Itu, itu pasti betul, tapi sebenarnya kalau data yang enggak bagus bisa terbantu sih. Om. Bisa dibantu juga, oh. sampai jadi komunikasi dari awal enak. Oh gitu, benar, kita bisa tahu, bisa Bener benar, benar, benar, Ya, setidaknya apa yang bisa dibantu, datanya begini. Oh ya, betul. itu ya. jadi fokusnya di situ dulu. Betul, gitu loh, oke. Tuh, teman temannya dia pengertiannya seperti itu. Pokoknya paling the best paling terbaik yang diberikan sama Bang Alfred. Ya. Oke, betul. kita lanjut ke mobil diskon gede nih. Nah, ini nah. dia, Nih Om. Diskon gede yaitu Suzuki S Cross ya. Area di kita bermain di tiga tiga empat puluh empat ratus ya. Iya tiga empat puluh empat ratus. Diskonnya berapa bang? Nah ini dia nih om diskonnya nih om Paling gede diskonnya ya. Diskonnya paling ngeri Enam puluh juta. Enam puluh juta. Tapi udah banyak enam puluh juta bang. Saya minta lebih bang buat teman-teman saya bang. Nah kalau ngomong om gitu terus sih telepon Alfred aja langsung. Om. Telepon Alfred aja. Yeah? Ya? Oke. Ini bisa dibantu? Pasti dibantu ya. Untuk DP minimal bisa berapa? Dua juta, tiga juta, lima juta. DP minimal untuk sebuah S Cross bisa dimulai dari 15 juta, Om. 9 juta. 15 juta. Bang, kemarin ada yang 2 juta, Bang. Angsuran 6,5 selama 6 tahun apa 5 tahun? Bisa nyamain nggak? Oh, Om tahu juga, Om ya? Oh, iya. Yeah. <laughs> <laughs> kan Sebenarnya harus... itu baru awal kasih tahu nanti kalau teman-teman telepon ke Alf. Oh, atau... gitu. Oh, oh. Om, udah buka ya udahlah. Iya dong, harusnya yang terbaik dong. Iya, itu berapa Kasi tahun, ya, Bang? 6,5, Bang. 5 tahun, Om. 5 tahun. 6,5. 5 tahun. Angsurannya 6,5, iya. DP-nya 2 juta. Iya. Om. Wih, nggak ada lawan ya. Dapat bensin juga, Bang. Bensin dan itol full tank. Itu sebenarnya senjata buat saya. Oh, oh gitu. Oh gitu. Oh, oh, oh. Aku sini semua. <laughs> Jadi keluarin semua ya. Tapi saya minta aksesoris juga banget. Paklak <laughs> lagi aja di warung Gampang teman-teman, kalau ngomong gitu nanti telepon Apet aja. Telepon Apet aja ya. Bisa diatur, telfon, telfon. diatur, diberikan harga terbaik yang teman-teman nggak -teman dapetin di tempat lain insyaallah. Siap Bang Alfred, yeah. berikan yang terbaik. Betul. Om. Dan juga barangkali ada teman-teman yang Komper ya kan, saya di showroom ini dapat segini ya bisa oh iya, bisa bersaingnya. Banyak, lama, ya. banyak bisa bersaingnya. Jadi selama ini sih afek bisa dapat 90% lebih menang sih om. Lebih menang, hmm, karena oh. kita di kan? Dan juga nick 2022, nick 2023-nya tergantikan sama Grand Vitara. Betul. Om. Tapi kalau Grand vitara -nya kita mau inden dulu boleh nggak lewat abang? Boleh, udah boleh banyak ya. inden sama saya om. Berapa lama tuh bang? Kira-kira bang? Kita dimulai sih baru masuk bulan Juni om. Bulan Juni. Untuk Grand Vitara kan datangnya terbatas di Indonesia ya Om. Oke. Okay. Dan ini kita melebihi ekspektasi. Kita udah 60% produk yang laku. Bahkan sebelum unitnya datang Om. Oh. Saking laku jadi kalau mau teman-teman Grand Vitara harus benar-benar cepat Om. Harus benar-benar cepat ya. Oh, iya, Buru-buru ya. Minimal boceng atau ceban nih panjarnya. Bisa bisa. Bisa ya. Boceng bisa. Di bisa. Udah dapat slot langsung langsung oh. masukin daftar tunggu daftar tunggu. Tapi harus cepat banget per Om ya. Oke. Okay. Kalau oh, nah, ini bener -bener. Seluruh terbatas seluruh Indonesia. Teman-teman <laughs> bisa dapat waiting list lebih cepat. Betul. Om. Oke, selanjutnya kita ke mobil SL7. Nah, ini dia nih om. Bang, silahkan disebutkan dulu produknya beserta OTR-nya. Oke, boleh Om. Jadi kalau untuk SL7 kita dimulai dari varian yang paling rendah itu varian Zeta. Zeta. Oke, silakan otr Zeta manual 254 juta puluh 254. Oke, okay, metiknya. Metiknya kita berada di dua ratus juta delapan Beta, beta, beta okay. di manual di dua ratus tujuh puluh satu juta enam Oke, metiknya. Metiknya di dua ratus juta enam Oke, selanjutnya tinggal ke alpha. Alpha, alpha di manualnya kita berada di angka dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu. Dua bang. Metiknya alfanya tipe tertinggi di Excel seven. Oke. Okay dua ratus Nah teman-teman kita sudah info ini tipe-tipe beserta OTR-nya ya. Tolong, Tinggal kita lari ke promonya nih. Nah itu dia om. Untuk teman-teman PNS entah Alfred kasih DP nol persen DP nol DP nol khusus mobil ini. Tolong, Jadi gini om, teman-teman yang mau booking melalui Alfred cukup bayar booking fee satu juta. Oke. Okay. Kalau disetujui sama leasing dan Alfred bantu datanya, teman-teman bisa ngambil mobil tanpa DP. Oh, angsurannya, Bang. Angsurannya di 4,8an. Menarik banget ya, Bang ya. Menarik banget, Om. Tanpa DP, angsuran 4,8. Betul. Oke, dengan angsuran segitu loh, soalnya. Angsuran koma Itu sama lima tahun enam tahun ya? lima tahun, Om. 5 tahun doang. Lima tahun. Itu produknya produk syariah tuh. Produk syariah. Oh, khusus untuk BUMN atau PNS. PNS, teman-teman yang kerja di kereta api yang ah. kerja jadi Garuda. Betul. Om. Ya kan BUMN tuh. Yang guru di Bank juga di bisa. Guru juga bisa. Oh, guru juga bisa. Ya. oh iya, guru-guru juga bisa. Tanpa DP. Terus mengeluarkan uang. Hanya panjar tanda jadi sejuta aja. Betul. Teman-teman sudah dipasilitasi kredit syariah. DP 0%, ansurannya super ringan. Betul. 4,8. lawan loh bang. Nah, teman-teman setidaknya bisa kooperatif ya. Betul. Om. Bisa bekerjasama untuk maju ke leasingnya. Betul. Biar mendapatkan one day service. Betul. Om. First approval. Betul. Hmm. Ada lagi bang? Ada satu unit lagi, Nih Om. Oke, okay. salah satu penjualan terbaik Suzuki. Oke, okay. apa tuh? yang mengalahkan semua brand. Oke, okay. kiri Om. Kiri, yuk kita kesana yuk. Oke okay, om. om. Nah, kita ke jargonnya Suzuki, ah. yaitu Suzuki Carry ya. Suzuki Carry Tayo, tapi di belakang kita bukan Tayo Pick Up, loh. Tapi ah. Tayo Box Box. Wih, beda dari yang lain nih. Ya. Beda untuk Carry ini Om. Nah, yang Box, yang Box kita ini kerjasama nanti ada karuseri, Om. karoseri hmm. jadi, jadi sesuai teman -teman dengan mau bikin apa aja oke okay. bisa Oh iya jadi teman-teman mau yang komposit nah itu bisa atau bisa. yang mau aluminium betul. atau yang mau didesain seperti es krim gitu ya betul. atau tergantung keperluan atau kebutuhan teman-teman. Betul, betul eh luar biasa loh nah untuk carry sebenarnya nah. carry pickup ini ada yang lebih menarik Om oke okay. itu aku DP suka-suka Om DP suka-suka DP jadi teman-teman mau DP berapa aku Oh Masuk DP suka-suka saya nggak ngerti tuh. Ya misalnya om mau beli sama Alfred, saya mau DP 1 juta bisa. Oh gitu. DP 5 juta bisa. Oke. Okay. DP 50 juta lebih bisa om. Bisa. <laughs> DP 1 juta bisa? Bisa Oh Aduh, kalau DP 1 jutaan seorang berapa bang? Pengen tau bang. Kalau buat teman-teman, Alfred kasih yang 5 tahun 3,6. 3,6? DP sejuta. Um. juta? Betul 4 om. tahunnya bang? 4,1 koma 4,1 an? Betul. Mau nego lagi angstron bisa bang? telepon oh. telepon oke okay. tuh teman teman ya diberikan dp yang sangat terbaik promo yang sangat bagus sekali untuk mendapatkan mobil pickup cuman satu juta rupiah betul om nah bang ini mobil bisa juga tertarik loh, bang ini blend fan, ya, bang ya? nah ini dia om iya ini pesanan ya bang ya pesanan om Boleh tinggal kirim ya betul Wih, ini perusahaan biasa perusahaan score core gitu ya ya perusahaan kita nggak sebutin om, ah, namanya ah betul, betul yang pasti betul. kita bisa tergantung kemauan teman teman ya mau dibuat kayak gimana bisa benar Oke Bang Alfred Kira-kira ada lagi Bang Berapa bosan buat teman-teman Bang Ada Om Ini salah satu kuncian dari pusat Om Oke Pusat. Jadi teman-teman bagi yang mau Ada request warna Om Request warna? Misalnya Om Misalnya ini kan enggak ada warna kuning Om Di mobil R3 ini Om Alfred bisa kasih warna kuning Oh gitu Dan nggak usah khawatir Om Oke SNK nya juga warna kuning nanti SNK tetap warna kuning? Mana dikenakan biaya Om Berapa tuh? kita delapan jutaan om delapan juta teman-teman jadi gak perlu khawatir hmm. untuk membawa mobil yang beda warna hmm. karena SNK nya sesuai dengan warna yang teman-teman mau gitu oh. betul tapi catnya ori nggak ori ori pabrikan suzuki kan pusat om ori pabrikan, pabrikan. Ya bukan cat wah oh, bukan cat pinggir tu gerjal jalan, jalan atau cat apa tu pabrikan ya? ori oh, om oh pabrikan suzuki aman ya? jadi teman-teman jadi... gak usah khawatir teman-teman misalnya mau pakai warna kuning nih hmm. yang di dunia nggak ada warna kuning di r tiga s tu teman-teman bisa pakai Oh gitu bisa. Bisa, mau Oh, terus fakturnya surat-suratnya gimana tuh? Surat-surat otomatis I'm ya. Kan SNK oh, otomatis ngikutin. Ya. SNK, Jadi udah di faktur SNK, PPKB sekalipun ngikutin nah, warnanya betul, ya. Itu aman Om. 8 juta, bisa nawar lagi enggak? Kalmi mau. Kalmi. Tapi bisa nih bisa nawar lagi nih. Bisa dia. Bisa nawar lagi dengan teman-teman request warna. Request warna. Ada penambahan uh, biaya ya, ya. sekitar 8 jutaan. Teman-teman yang mau nego dari 8 juta bisa ya. Bisa, bisa di aturlah ya telepon lah masih bisa dibilang terbaik malu-malu ya. malu, oh. betul betul betul uh, sebagai penutup afif mau kasih ada tiga unit lagi Oke okay. suzuki baleno oke okay. suzuki jimny suzuki jimny grand vitara grand vitara nah untuk jimny dan grand vitara teman-teman nggak perlu khawatir okay. karena sekali lagi afif di suzuki pusat oke okay. stok diamankan oh. diamankan diamankan teman-teman nggak perlu openin sampai satu dua tahun oh jadi kalau mau ya cepet Oh. karena untuk Jimni ini bener-bener barang yang super-super goib goib, langka banget Betul. ya kalau Kalo... mau cari Suzuki Jimni, cari di Alfred Suzuki Pusat iya langsung datang, langsung telepon bisa lebih langsung cepet melihat, ini bisa lebih oh. oke itu aja Om itu aja ya nah itu teman-teman berikut tadi yang telah kita review, kita bedah semua promo-promonya bener-bener loh promonya bagus-bagus di Bang Alfred semoga teman-teman informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau beli mobil saya dari Dewasa Auto, mohon maaf apabila ada kekurangan dari hal penyampaian maupun dari tampilan Bang Alfred dari Suzuki Pusat, Pulau Tidak Gadung. Tidak. Ucapkan terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.